Ih, lihat, teman-teman! Wah, ada permainan mandi bola di sini. Ih, banyak sekali! Ih, lihat, ada apa ini, teman-teman? Wih, -teman. ada Batman sedang mandi bola, teman-teman! Wih, -teman. lihat! Wah, keren sekali, teman-teman! Warnanya, -teman. wih, keren! Biar di sini, teman-teman, dia penjaga si permainan mandi bola, teman-teman! Wih, -teman. keren sekali! sekali teman-teman mainannya wow, wih, lihat kotor sekali mari kita bersihkan di permainan mandi bola teman-teman wow, lihat wih, banyak sekali mainannya wow, mari kita bersihkan bersama-sama teman-teman airnya bersih teman-teman, keren. Hari kita bersihkan satu persatu. Kita ambil yang ini dulu teman-teman. Wih, lihat kotor sekali. Wah kita cuci di sini, wih teman-teman. Cuci di permainan yang digolah. Wih lihat. Ternyata ada truk tanggi teman-teman Wow, keren sekali Kita simpan di sini dulu teman-teman Simpan di keranjang Wih, masih banyak teman-teman Kita bersihkan satu persatu. Kita bersihkan dia, naik bola teman-teman di -teman. cuci sampai bersih Wah, Wah masih kotor ih, apa ini? Wow ternyata ada truk es krim teman-teman Wih, keren, warna hijau Wih, keren sekali Mari kita kumpulkan di keranjang teman-teman Wih, kita lanjut lagi Ambil permainan yang ini teman-teman Wow, kotor sekali Wih, kita cuci sini teman-teman Wih, banyak sekali bolanya teman-teman Wow wih masih kotor lihat uh, uh. lagi teman-teman sampai benar-benar mainannya bersih wih wih lihat ternyata ada mobil polisi teman-teman wih keren warna putih wow keren sekali kita simpan dulu teman-teman nanti kita mainkan bersama-sama wih Lihat, kotor sekali teman-teman Wow, masih banyak mainan yang kotor Kita cuci dulu Nih, cuci di sini teman-teman Wow, kira-kira ini apa ya Wih, ternyata ada bus sekolah teman-teman Wih, -teman. ini sudah berangkat kita berangkat ke sekolah Wow, keren sekali simpan, Kita simpan dulu teman-teman Kita simpan di Wih, masih banyak teman-teman Kita lanjut ambil yang satu dulu Wih, kira-kira ini apa ya Kita cuci dulu Wih, termolong mandi bola teman-teman Wow Wih, ternyata ini power ranger teman-teman Wow Lanjut lagi, wah ternyata seperti Power Ranger lagi, teman-teman. Wow, kita tuti di permainan mandi bola. Wih, ternyata Power Ranger lagi, teman-teman. Wih, warna biru. Wow, keren sekali. Kita taruh di sini, teman-teman. Wah, wow, kita lanjut lagi. Wih, ternyata ada Power Ranger lagi, teman-teman. Wow, banyak sekali. Wih, kok. Sekali kita cuci di sini, wih ternyata Power Ranger warna hitam, teman-teman. Wah, wow, lihat, wih keren sekali! Kita senang dulu, kita lanjut. Ada Power Ranger lagi, teman-teman. Wih, kita cuci di sini. Wow, lihat, Luangnya banyak sekali, teman-teman. Wih. wih, ternyata ini Power Ranger warna merah, teman-teman. Wih, keren! kita lanjut lagi, wow masih banyak mainan yang kotor teman-teman wah kita ambil yang kecil ini dulu, kira-kira mainan apa ini wih, ternyata ada mobil polisi teman-teman wih, keren, warna biru, wow keren sekali kita lanjut lagi teman-teman, kita ambil yang ini dulu wih, kira-kira apa ya, kotor sekali kita cuci dulu Wih, ternyata ada motor support teman-teman Wih, motor balap Wow, warna kuning Keren Kita lanjut lagi Masih banyak teman-teman Wih, ini apa ya kira-kira Motor sekali Wih, ternyata ada truk derek teman-teman Wow, lihat Keren sekali Warna kuning Wih, kita lanjut lagi Wow, lihat ini yang paling besar, teman-teman. Kita ambil yang kecil dulu. Kira-kira ini mainan apa ya? Hmm, sekali. Wih, ternyata ini mobil balap, teman-teman. Wow, lihat warna kuning. Keren sekali. Kita lanjut lagi. Kita ambil yang ini, teman-teman. Wih, ini seperti hewan, teman-teman. Wow kita cuci. Wih kita bersihkan. Wih ternyata ada hewan bebek teman-teman. Wah keren sekali. Ih, lihat. Wow. kita lanjut lagi teman-teman. Wih sisa dua yang paling besar. Wih kita ambil yang ini dulu teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Mari kita bersihkan. Wow. Lihat banyak sekali teman teman. Wih, ternyata ada hewan buaya, teman-teman. Wow, lihat! Wih, bisa bunyi, teman-teman. Wah, nggak bisa. Sekali, teman -teman. Wow, kita lanjut lagi. Tinggal satu permainan yang belum dicuci, teman-teman. Wah, wow, kita cuci di sini, cuci sampai bersih. Wow, apa ya kira-kira? Wih, ternyata. Ada topeng teman-teman Wow lihat Wah wow, keren sekali Karena putih Wih keren Wah sudah habis teman-teman Mainannya Sudah kita cuci bersama-sama Wih lihat Banyak sekali teman-teman Wow lihat keren Karena mainannya sudah bersih Saatnya kakak pamit, teman-teman. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah!